Video kali ini saya akan melakukan campuran media tanam cabai di dalam kulit Video ini adalah salah satu permintaan dari teman kita. Simak videonya berikut ini sampai selesai. Baiklah, di sini saya hanya memiliki tiga macam media tanam yang terdiri dari tanah topsoil, sekam, dan pupuk kandang atau kotoran kambing. Biasanya perbandingannya yaitu satu banding satu banding satu. Di sini saya sebagai contoh saja. Selanjutnya ketiga media ini diaduk sampai rata. semua medianya tercampur. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman dan perkembangan akar. Skam ialah untuk menguburkan tanah bubuk kandang atau kotoran kambing berfungsi untuk mengetahankan struktur tanah dan membuat tanaman lebih baik kita aduk sampai rata setelah Semuanya tercampur, beda tanam cabe ini siap untuk kita masukkan ke dalam polybag.